Pak Jarod, saya masih kurang jelas ya, karena tadi perintahnya kan lebih banyak. Rasakan eh, tangan gitu ya, nanti lain kali rasakan mata. Terima kasih untuk ada hidup, ada alis dengan fungsinya masing-masing. Kalau belajar biologi nanti sampai tahu ide gunanya buat apa, merasakannya lebih jelas, bersyukurnya lebih detail. Tapi yang saya dengar kan, aba-aba merasakan. Nah, sebenarnya ritme ritma bernafasnya itu seberapa? Pak kalau ada hitungannya, gitu ya. Oke, okay. hitungannya pun sebenarnya boleh berbeda-beda. Tapi kalau sekarang mau dibuat acuan, gitu ya, bisa kayak hitung pelan-pelan 10 kali, tahan sebentar, lalu lepaskan 10 kali. Ya, untuk yang metode tiga. Nanti yang metode empat ada tahan nafasnya sebentar. Nah ini, misalnya begini, ya, kayak tar. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat. Ya, karena saya ngitung sampai ya, lalu lepaskan tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, bisa delapan, bisa sepuluh, bisa dua belas. Sekarang saya peragakan, bukan pakai ngitung, ya, tapi saya bernafas. Kalau bernafas kan saya nggak bisa ngitung, ya. Saya coba tarik nafasnya begini. Nah itu tadi tarik pelan-pelan mulutnya mencoba untuk tersenyum, ya mungkin, gak bisa bisa mungkin, nggak bisa nggak apa apa, gitu ya. mau ada utang belum dibayar, senyum aja pokoknya, ya. ini anak saya rewel, senyum aja pokoknya. udah suami belum pulang, senyum aja pokoknya, ya. karena dalam metode yang ketiga ini senyum penting, karena emang ini dirancang oleh seorang psikiatri, psikolog, profesor dalam bidang kejiwaan sehingga dia lebih menghubungkannya pada kejiwaan, sedangkan Wim Hof pada metabolisme tubuh, bakar energi, bakar lemak, badannya jadi anget, bisa bisa pergi ke kutub tanpa kedinginan. Nah, ini beda, beda, beda fondasi ilmu, maka lebih banyak pada merasakan. Ya, tadi nafasnya pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Nah, ini nanti, Bapak Ibu, kalau latihan sendiri, makanya bisa menggunakan audio saya. kan itu, audio hanya untuk merasakan tubuh sedangkan nafasnya sebenarnya seberapa kuat nariknya tapi dengan pelan jadi enggak itu enggak ya tariknya pelan-pelan kayak dinikmati udara itu kayak dinikmati alirannya gitu ya sernaik kita hirup merasa memang enggak fokus pada hidung tapi kita menikmatinya tuh nariknya pelan-pelan gitu ya nah nanti merasakan kayak oksigen tuh mengalir ke yang kita bayangkan tadi mengalir ke jari-jari, mengalir ke siku yang dengkulnya sakit, sambil bernafas pelan-pelan, boleh membayangkan oksigen ditarik, dialirkan ke dengkulnya, rasakan dengkulnya ya. Kalau ada yang peka dengan rasa, kadang dengkul saya jeduk Pak gitu kayak kayak, kayak jeduk gitu. Ya terserah masing-masing orang punya rasa berbeda-beda. Rasanya adem Pak gitu ya. tiap orang rasanya beda-beda. Jadi konsentrasi merasakan organ tubuh, nafasnya pelan-pelan, jangan sibuk merasakan, lupa nafasnya. Ya, nafasnya pelan-pelan. Makanya kalau kita udah biasa olah nafas satu, olah nafas dua, udah terbiasa mengendalikan nafas, nanti kita nggak konsentrasi pada nafas, nafasnya udah terbiasa seperti ini. Memang ini berbeda dengan yang pertama, kedua ya. Jadi butuh waktu latihan lagi. Gak apa-apa, kita latihan seminggu. Ya, seminggu ini latihan. Ya, boleh dua kan masih PR-nya. Uh, metode 1, metode 2, besoknya metode 1, metode 3 ini, besoknya lagi 1 dan 2 Ah saya berdekan Pak, keringat term, ya, kalau yang fly yang kedua, oke, okay. bisa aja, 1, 3 ini, besok lagi 1, 3 ini, gitu gak apa-apa ya. sehingga ber, tiap hari berlatih yang metode ini, karena Bapak Ibu sebenarnya gak punya masalah dengan saturasi yang nomor satu nomor dua itu yang bagus buat saturasi tapi nomor satu melatih kekuatan paru-paru untuk segera menarik oksigen dengan cepat sehingga dengan pelan pun nanti kalau misalnya mau sendiri ngecek itu ya coba pasang saturasi kok saya metode yang ini pentoknya sembilan delapan ya kemarin kalau yang metode kenceng itu bisa 100. nih gitu nah nanti bapak ibu boleh mencobanya begini pelan-pelan tapi lebih dalam. Ya, pelan tapi lebih panjang. Ya, pakai tahan sebentar, jadi gitu ya. Lebih dalam, ingat lewat hidung gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat, jadi boleh coba-coba dulu sebelum mulai merasakan rasanya gitu ya. Sekarang konsentrasi pada ritmenya gitu ya pelan-pelan juga bisa nih 99 kalau yang 2 digit ini 100 ini 3 digit oke kalau gitu ketemu begini deh. nah Bapak ibu boleh tapi kalau misalnya ikut baru dua minggu ya mau kenceng mau cepet juga baru 97 jangan-jangan ya, jangan frustasi ya saya saya pribadi dulu 95 96 saya butuh waktu 2-3 bulan untuk bisa mencapai tarik nafas dengan cepat itu 10 kali udah 100% gitu ya. karena saya berangkat dari jelek banget baru-baru tujuh tahun sakit dulu sampai dokter pak bapak rendah lo 95 gitu ya sekarang begitu kemarin saya ke dokter pakai alatnya dokter lah gitu ya delapan dokternya bagus sekarang <laughs> sudah lama saya nggak ke sana ya jadi ke sana sembilan nah makanya nanti bapak ibu bisa dengan cek saturasi untuk mempelajari ritme ya tapi yang pasti keluar hidung lewat hidung ya dalam lalu lepasin gitu ya itu secara ritme tapi sambil membayangkan ya